Sahabat, jauh sebelumnya kenal Bali Jani sudah pernah mengunggah konten tentang terbunuhnya Pasebada di tangan Igusti Agung Putu pendiri Kerajaan Mengui. Seperti sudah diceritakan bahwa keluarga Pasebada yang tidak mau tunduk kepada Igusti Agung Putu pergi meninggalkan tempat kediamannya di desa Buduk menuju tempat bernama Tebel. Sementara itu ada salah seorang putra Pasak Badak yang masih anak-anak dibesarkan di purinya I Gusti Agung Putu Dimanui. Setelah dewasa, ia diangkat menjadi sedahan atau bendahara. Ia bertugas mengurus seluruh harta benda I Gusti Agung Putu. Lalu bagaimana nasib para prati sentana atau keturunan Pasak Badak selanjutnya? Mari kita telusuri dengan menggunakan buku babad basa Mahagotra Pasasana Sapta Resi sebagai acuan. Putra pasebada yang diangkat menjadi sedahan itu semula bertempat tinggal di Banyar Penghiasan Mengui. Ia disebutkan menjalani hidup dengan baik dan menurunkan banyak pradisian tanah dan disayangi oleh Raja Mengui. Sampai suatu saat yakni pada tahun 1892 Kerajaan Mengui diserang oleh pasukan Kerajaan Badung dan Tabanan yang mendapat dukungan dari Kerajaan Bangli. Dalam pertempuran yang terjadi di seluruh Kerajaan Mengui itu, pihak Mengui mengalami kekalahan. Ketika itu, tokoh-tokoh Kerajaan Mengui, termasuk sana keluarga Raja Mengui dan keturunan Pasek ditangkap dan ditawan oleh pasukan Kerajaan Badung. Setelah itu, wilayah Kerajaan Mengui dibagi dua, sebagian menjadi wilayah kekuasaan Badung, dan sebagian lagi menjadi wilayah kekuasaan Tabanan. Para tokoh kerajaan Mengwi yang ditangkap dan ditawan itu, ada yang ditempatkan di Banjar Penciat Denpasar dan ditugaskan memelihara ayam kurungan Raja Denpasar. Di antara para pemelihara ayam kurungan itu ada keturunan Pasebada yang pandai dalam bidang bangunan. Oleh karena itu, ia diminta oleh Raja Pemencutan untuk selanjutnya ditempatkan di Banjar Gelogor Desa Pemecutan, dan disebut Pasuk Tohjiwa. Sementara itu, ada pula tawanan yang ditempatkan di Gute. Oleh karena tempatnya agak jauh dari Denpasar sehingga sulit untuk diawasi, maka mereka kemudian ditempatkan di pinggir kota Denpasar bagian selatan. Untuk mengingat bahwa mereka berasal dari Banyar Penghiasan desa Mengui, maka tempat tinggal mereka yang baru juga diberi nama Banyar Penghiasan. Mereka yang merupakan keturunan Pasak Bada itu memakai jati diri Pasak Terjiwa, sedangkan keturunan Raja Mengui memakai gelar Igusti Agung. Diceritakan ada salah seorang anak perempuan pasok terjiwa yang dikawini oleh pasok penaipan, yang merupakan keturunan pasok gel-gel Banjar Pegatepan. Oleh karena tinggal di Banjar Penaipan di sebatung sel Tabanan, maka ia disebut pasok penaipan tanpa ML-ML pasok gel-gel. Pasak Penaipan memiliki pusaka berupa keris bernama Kibaru Gajah dan Subitan yang disebut Tulup Empat. Kedua pusaka itu sangat bertuah dan dikeramatkan. Karena itu, Raja Tabanan Sri Magadasakti ingin sekali memiliki pusaka itu. Berbagai cara telah dilakukan untuk merebut pusaka itu tetapi hasilnya nihil. Raja Tabanan kemudian memerintahkan kepada pasak sande untuk mendapatkan pusat itu dengan perjanjian bahwa jika berhasil pasak sande akan diangkat menjadi kepala desa Pada suatu hari pasak Wanegiri mengadakan upacara dan mengundang pasak penaipan dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pasuk Penaipan akan pergi ke rumah Pasuk Wanugiri untuk menghadiri undangan dan yang ada di rumahnya hanya istrinya yakni anak perempuan Pasuk Toh Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pasuk Sanda untuk mendapatkan pusaka itu tanpa sepengetahuan Pasuk Penaipan. Dengan hati-hati ia pergi ke Banyar Penaipan untuk menemui istri Pasek Penaipan di rumahnya. Kepada istri Pasek Penaipan, Pasek Sandal mengatakan bahwa Pasek Penaipan yang pergi kondangan ke rumah Pasek Wanegiri sedang berada dalam keadaan bahaya. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus segera dibantu dengan menggunakan keris kibaru gajah dan subbitan kitulup empat. Mendengar hal itu, istri pasak penaipan segera menyerahkan keriski baru gajah dan sumpitan gitulup empat kepada Pasek sande. Selanjutnya, Pasek sande menyerahkan kedua pusaka itu kepada Raja Tabanan Sri Magadasakti. Itulah asal usulnya mengapa kedua pusaka itu ada di tangan Raja Tabanan. Tidak dijelaskan akibat apa yang terjadi setelah Pasek Sande melakukan tipu muslihat itu. Tidak disebutkan bahwa Pasek Penaipan marah kepada Pasek Sande. Mungkin lantaran masih kerabat dekat, maka Pasek Penaipan tidak mempermasalahkan ulah Pasek Sande. Demikian secara ringkas kisah mengenai Prati Sentana Pasek Bada dan Keriski Baru Gajah. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.